geng balik lagi di channel gua detektif slot si penyelidik slot gacor hari ini oke okay, di di edisi slot gacor hari ini ya gua bawa modal hanya 223.000 ya. sesuai request request penonton sejati gua ya penonton setia gua ya kalian ke para-para bosku ya jadi gue langsung turutin aja nih langsung dibuat uh... eh kemarin minta itu ban bikin dong modal receh oke okay, gue buat ini modal receh yang enggak kapok-kapok kalian ya oke okay, ini gue langsung gaskan aja wih kalian empatnya wah di skip tapi nggak apa-apa ya masih awal-awal ya oke okay, ini apakah hari ini bisa bawa pulang jutaan rupiah ya oke okay. mudah-mudahan dengan pola raci pola rakitan dari gua ini bisa weh gila jangkrik jangkrik ini langsung dikasih sketcher tempat wah, wah wah wah ini di luar tugaan ya ini kalau sketcher kayak gini ya itu okelah lah ya okay gua ya Nguni gue nggak nyerah dapat skecer empat kayaknya tapi langsung dikasih sama kakeknya mudah-mudahan skecer yang satu ini isinya jackpot guys ya oke okay. waduh udah belum ada waduh di sembilan belum ada yang dikonekin waduh di skip lagi ayo dong kek wih banjir banget perkalainya oke okay, mantep kali dua kali tiga ah, tambelnya cuma dua nih kakek kebiasaan ya Oke, okay. lagi makotanya dong. Waduh, satu lagi makotanya sayang banget. Kali tiga ini skip juga, kali dua, kali empat nyantol kali ini mantap. Jam cincinnya dong. Oke okay, dikasih lagi. Aduh, aduh, aduh. Ini tamblenya suka kecil banget ini. Oke okay, batu hijaunya nya, batu hija. Oke okay, dikasih. birunya oke okay, mantap. Cincinnya dong, cincinnya dong. Oke okay, dikasih benaran cincinnya dicantolin kali tiga dikasih lagi batu kuningnya mantap banget ya Oke sampai set Waduh apa papa ya penting langsung jackpot di dalam super B 568.000 cuma-cuma ya langsung dikasih cuma cuma ini 568.000 Siapa yang nggak mau coy jadi langsung saja ya langsung saja join gua di sini oke mantap kali tiganya Oke di kali tiganya Oh ya ini ku mau sedikit bagi informasi ya Kalau gue ini, ini... Bentar guys ya Ini luar biasa tambalnya Gila kali tiganya ada dua kali dua kali 18 ya Tambal 25.200 langsung Jabret di dalam Sempasional 655.000 Hanya sekejap mata guys ya Hanya sekejap mata Ini gila gila gila Langsung dipecahkan di dalam RTP nya coy Siapa yang gak mau ini 655.000 Cuman-cuman kalian mau kan langsung sajalah gabung bareng gua ya. Jadi gabung di mana? Di situs retro go guys ya, ya. Ini gua selalu setia main di sini. Kenapa? Ya ini ini buktinya ya. Selalu dikasih cuan, selalu dikasih profit ya. Oh gila gila ini situs paling top one di list gua guys. Ya lu menang berapa pun pasti dibayar kalah di sini ya. Dan satu lagi Gue ada grup telegramnya di mana grup ini diadmin kan langsung oleh Retro 777 juga. Di sana ada updatean pola 1 kali 24 jam. Jadi buat kalian semua yang bingung cari pola di mana, kalian bisa langsung ke grup telegramnya ya. Mudah-mudahan pola yang disajikan di sana setiap hari bisa bawa cuan, bisa bikin kalian profit ya. Atau jika kalian masih bingung kali 10, waduh saya banget enggak cetulin. Atau kalian yang masih bingung kalian bisa lihat video-video gue yang sebelumnya ya. Oke. Okay oke ini gue setting dulu ya ini ini pola kalau pola yang satu ini ini hari ini gua rakit sendiri guys ya karena gue cenderung selalu menggunakan pola rakitan gue sendiri gila pecahnya mantap banget tinggal diangkat aja sama kakeknya pelit banget nih kakeknya ya. kali dua pun nggak mau dikasih waduh sideraknya dikaliin kayak gitu ya Oke ini gua mau bagi sedikit trik dan tips juga nih buat kalian semua ya. Kalau sudah profit, ya ini budaya akan melakukan tarik dana guys ya. Kenapa, kenapa, kenapa? Takutnya kemenangan kalian itu disedok guys ya. Jadi kalau sudah profit, budaya akan tarik dana, amankan langsung dana kalian. Hmm. Dan kalau bisa langsung bikin akun baru guys ya supaya akun kalian itu tidak terdeteksi kemenangannya ini kenapa gue buy spin cancel buy cancel buy cancel itu supaya gue buang jackpot jackpot sampahnya guys ya maksudnya sketser-sketser sampahnya guys ya jackpot sampai namanya jackpot jackpot lah ya mana ada jackpot sampah ya oke ini mudah-mudahan di buy spin 400 ini bikin gue profit lagi yang mana tahu tembus sampai jutaan lagi ya lonjak dike dah kalau bisa lebih sampai nggak mau ya kan 400 mana tahu tembus jutaan lagi ya gacor Okay, okay, waduh waru di skip terus deh, waduh di skip lagi ni, ayerong ke? Ya, ini jang empat ribu lo, kakek kaki, ayerong li, udah li li di skip semua coy. Oh, okay, kali ini masuk, angkat dong ke? Oh, okay, udah di, di kali oh, pecahnya udah mantep, pecahnya udah mantep, angkat dong ke? Minta tolong ke? Minta tolong diangkat ke? ke. Kaki, untur kaki diangkat, baru ini diangkat. Waduh, ini kakek ya, ini kakek brengsek. Tadi enggak mau dikaliin tambal yang 4000 dikaliin sama dia. Memang ini kakek jangkrik jangkrik. eh dong si, saat-saat Waduh, saat... laspin laspin laspin laspin. Kampret ini kakinya cuma 39000, coy. Ya, Gue bayar spin 400000 cuma di dikasih 39000. gigit jari gua, guys, tapi enggak apa, apa lah. Yang penting udah profit dari modal berapa ya tadi? Ya, 200an ya, kalau nggak salah. Yah, yang penting udah profit lah ya Oke, okay, gue lanjut lagi ke pola selanjutnya Ke spin turbo 10 kali ya Mudah-mudahan dibalikin Ini gua gue tadi Oke okay, Hijau kuning Paca cincinnya Paca Ini sketchernya dong Kasih lagi Aduh, nggak mau kakeknya Kakeknya cuman kasih yang tadi aja ya guys Saya Gak mau lagi dia ngasihnya ya. Katanya kita asik Asik dari kemarin ya Dikasih hati minta jantung Ini namanya duit ya kalau nggak ngelonjak gak manusia namanya guys ya anjay oke okay, batu birunya ini gua khawatir disedot lebih banyak lagi ya guys ya tapi nggak apa-apa yang penting gua sudah menunjukkan pro, uh, kegacoran ya dari situ retro 777 guys ini sebenarnya bagi gue ini uh, kemenangan ini nggak gitu penting yang penting itu uh, kalian itu bisa jual guys gue, gue, yang penting kalian itu bisa profit juga ya. dengan pola-pola rakitan yang gue sajikan terus sama kalian semua Oke, jadi buat kalian semua dibantu like ya, dibantu komen, share, share, share semua jawabannya dan jangan lupa juga subscribe nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari Detektif. Ya kita sama-sama menembus keterbatasan ya. Oke, biar gue itu makin raja makin semangat bagi-bagi pola buat kalian semua juga. Ini apakah disedot terus ini? Tapi jujur gue pengen caw aja sih ini, guys ya. Ini sayang banget ya sudah sampai kayak gini nih. Ayo dong, skecernya 2 lagi, skecernya dua lagi, aduh, lagi kakek Enggak oh, dikasih juga mah dia, aduh udah ngambek nih kakeknya ya. Ini kayaknya gak lama-lama lagi, agak bisa lama-lama lagi nih kita guys ya Oke, okay. oke okay, lah ini akan jadi spin air go lah guys, ya Thank you banget buat kalian semua nonton Mudah-mudahan rezeki besar, selalu berjampingin kalian guys Sekian Oland TKP hari ini, adios